Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik Kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 di kabar pertama persahabat ya, tentunya kita awali dengan postingan Ustaz Suki al yang viral banget di persahabat ya Baru saja diunggah langsung viral mengenai postingannya bareng Bunda Lesti Dan yang membuat kita postingnya persahabat ya tentunya kagum dengan sosok Lesti Baik banget persahabat ya Bunda Lesti Ini lagi promosiin acara Indosiar hingga komentar pun begitu banyak persahabat ya diberikan. Di antaranya dari Kak Rosa, disitu mengatakan, Alhamdulillah vitamin baik banget Bunda Les, mau promosiin si Buntal, astagfirullah, sulit banget di mulut, gak apa-apalah sekali doang katanya tuh. <laughs> Ada juga tanggapan dari akun Kucingku886 Leslar mengatakan, Makanya Bunda sangat mengidolakan kamu Lesti dan Bilar, karena Lesti dan Bilar itu berhati emas. Walaupun sudah disakiti, tapi tetap selalu berbuat baik sama orang-orang yang telah menyakitinya. Wow. Ada juga beberapa tanggapan lain dari akun Lester Family 26. Maaf ya Bunda, TV aku lagi rusak. Kali ini nggak bisa nurutin Bunda. Aku mau nonton kesayangan aku aja di YouTube kesayangan aku. Ada yang tentunya pro, ada yang tidak juga persahabat ya. Kita doakan saja, mudah-mudahan Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Dan kita lihat juga komentar dari Ustaz Suki Al-Buburi. Di situ, Ustadz mengatakan, "Doakan ada tasbih Ridwan Amin," katanya itu persahabat, Ya, apapun yang terbaik, kita selalu mendukung ya untuk Bunda Les di Kejora. Kemudian juga bersahabat selanjutnya, kita lihat di sini ada tentunya komentar-komentar dari fans sebelah di persahabat ini mengenai ajang SCTV Music Award 2023 fans Leslar malah tentunya dibilang pakai bot kita lihat yang tentunya diunggah oleh alfatinya Leslar, ini ada beberapa tanggapan komentar dari fans sebelah kita lihat persahabatnya kalimat komentarnya, pakai bot teriak pakai bot kita lihat juga halah fansnya duluan kali yang pakai bot kalau nggak ada yang dan juga nggak bakal pakai boot katanya. Fans kalian duluan Keles lihat di lagu dangdut paling ngetop pakai boot. Kalian juga ikutan pakai boot. Aha, pakai boot, ria pakai boot katanya tuh Persahab Ini komentar yang amat membuat warga Kona pun geram banget persahabat ya. Kita lihat juga begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan. Di ya, antaranya dari akun ya, alfotnya Leslar juga, persahabat disitu mengatakan Ada yang punya bukti enggak, geraketan banget malah nih orang katanya itu persahabat ya Fans Leslar malah dituduh pakai blue Dan kita lihat juga persahabat untuk perolahan sementara Di kategori lagu dangdut paling ngetop, Alhamdulillah Bunda Lesti memimpin Dengan voting 407.710 votes Di nomor 2 ada Rara Lide dengan voting 315 1400 votes di kategori video klip paling top. Alhamdulillah Bunda Lese Kejora juga unggul dengan voting 220.187 sedangkan di nomor 2 ada Liudra dengan voting 120.589 votes dan untuk kategori penyanyi dangdut paling ngetop Alhamdulillah Bunda Lese Kejora juga memimpin dengan voting 551.832 sedangkan di nomor 2 ada Avan, dengan voting 456.880 votes. Kita jauhkan jaraknya. Semangat untuk warga kuno, bismillah ya. Walaupun begitu banyak orang-orang di luar sana, terutama untuk fans sebelah rosa ya, yang selalu nyinyir kepada les lovers, tetap semangat untuk kita semuanya. Jaga nama baik kita dan idola kesayangan, bismillah dengan jujur mudah-mudah-mudah Lesti membawa pulang piala penghargaan, tiga sekaligus dibawa oleh Bunda lesi Kejora amin berikutnya juga persahabat ya, Alhamdulillah vitamin terbaru kita dapatkan ada tamu spesial juga nih yang datang ke rumah Leslar persahabat ya Alhamdulillah juga kita sudah mendengar ketahuannya Papa Bi, Alhamdulillah Papa Bi sudah sehat kembali berkat doa kalian, Masya Allah luar biasa, terima kasih banyak yang sudah mendoakan, mudah-mudahan doa baik dari kalian kembali tentunya doa baiknya bisa kembali yang ke yang mendoakan amin, kita lihat juga persahabat ya, begitu banyak tanggapan dan respon yang sangat positif diantarin dari akun Yanti Manix 28 Alhamdulillah dengar suaranya Papanya Fatih Sepertinya sudah sehat. Terima kasih teman-teman semua. Doa buat papanya Pati. Doa baik kembali buat yang mendoakan. Seneng banget persahabatnya. Suaranya aja sudah seneng. Rizky Bilar Bismillah semangat ya. Amin. Masya Allah. Ada juga tanggapan dari akun Nurul Rahmatika. Masya Allah. Ibu juga gercip lihat storynya anak saling ganteng. Ibu. Alhamdulillah seneng dengar ketawanya Insya Allah selalu dalam kesehatan. Sekeluar galias Amin. Masya Allah banget. Banyak sekali ya doa baik yang diberikan dari orang baik juga Berikutnya juga persahabat ya Pastinya warga konoha menantikan dan menunggu live tiktoknya Rizki Bila Namun kita tentunya mendapatkan informasi untuk perubahan jadwal Kita lihat sih persahabat ya Ada beberapa tanggapan Di antaranya dari ku underscore SSP Gak ada live tiktok Leslar ya Kita lihat jawaban dari brownsu94r Disitu mengatakan kemarin aku DM orang tiktoknya Kata dia Leslar ada ganti jadwal Wah, wow, kira-kira kapan tayangnya, persahabat? Kita lihat nih jawaban dari Ida Ismia. Padahal membeli panci mumpung udah dapet THR, kemarin baru beli parfumnya doang. Kita lihat juga jawaban untuk jadwalnya. Kan ditanya hari Senin, terus dia jawab, lusa atau habis lebaran? Tuh, persahabat ya. Katanya, lusa kalau nggak habis lebaran buat jadwal live TikToknya Leslar. Doakan saja, mudah-mudahan ada kejutan yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita, amin kemudian juga persahabat, selanjutnya kita lihat di storynya nya MRB Clothing Line, wow terbaik banget nih sudah punya tentunya produk dari MRB bang Mimin aja belum punya ya. tidak pernah kebagian karena begitu banyak orang-orang yang tentunya pengen banget punya produk MRB istilah persahabatia ya. yang belum punya mudah-mudahan tentunya bisa mendapatkan produk MRB kelating lain ini keren banget kita masih menunggu kabar terbaru lainnya jangan kemana-mana terus ikuti channel divatif yang akan selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dari Lesti dan Rizky Billar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Minu. Cangkang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.